Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Di kabar pertama kita sudah mendapatkan tentunya kabar yang tentunya kita dapatkan dari Rizky Villar. Hal ini Papa Bilar mengunggah video wawancara bersama Leslie Kejora Namun salvok banget dengan kalimat yang ditulis oleh Papa Bilar Papa B disitu situ mengatakan, udah ya mbak, jangan katanya-katanya lagi ya mbak udah kayak nasi suka digoreng katanya tuh persahabat. kali ini Pak juga menegaskan untuk semua wartawan jangan lagi nanya katanya katanya persahabat ya sudah kayak nasi suka digoreng-goreng tuh persahabat. jadi untuk himbauan juga para media wartawan terutama persahabat ya ini sudah ditegaskan oleh Rizky Bilar mudah-mudahan tentunya rizki bilar lestika jora selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh akun sandal putih bilar tuh jangan percaya katanya tapi nyatanya gitu loh lebih percaya tuh sama yang bersangkutan omong sendiri daripada orang lain yang ngomong persabar ditegaskan kembali untuk semuanya komentar pun begitu banyak persabar diberikan di antaranya dari akun ini Jersey1401 Sabar ya Bang Bi, ya Allah Kok aku jadi hmm, Semangat terus ya kamu Semangat pokoknya untuk papa Bi Mudah-mudahan persahabatan Idola kesengan kita selalu Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga selanjutnya, persahabat, kita simak di unggahan terbarunya Papa Mbi satu jam yang lalu. Kembali malam hari ini bertemu dengan produser musik, Kak Fahri Ilyas. Mudah-mudahan sukses untuk pertemuan malam hari ini, bismillah, mengenai single terbarunya Papa Mbi, persahabat, ya. Kita selalu mendoakan, selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan bismillah untuk lagu Papa Bilar yang akan diluncurkan nanti, Mudah-mudahan bisa booming seperti lagu budang Lesti. Amin. Doakan saja yang terbaik, yakin, optimis untuk warga Konoha. Kemudian juga bersahabat berikutnya, kita lihat di sini. Ada Cidukan, foto Lesti, dan Rizki billar di mobil tanki Wow, langgang terus ya untuk Leslar Rumah tangganya mudah-mudahan selalu rukun Selalu bahagia Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan Untuk Lesti Bilar Namun di postingan ini pun Kita Salfok banget dengan beberapa Tanggapan komentar di antaranya dari akun Karti Zaka 2 situ mengatakan Salvox sama tulisan yang di mobil tanki Wanita tidak untuk disakiti Tapi untuk dinikmati Aduh emotnya ketawa gak kak nih persahabat Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Laras 5610 Coba jelasin tulisannya apa Katanya terus sudah jelaskan ya Masya Allah mudah mudahan leslar bahagia terus Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian selanjutnya kita simak juga persahabat Informasi untuk warga Konoha Jangan lupa untuk mendukung Bunda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023 Karena Bunda Lesti di tahap pertama ini masuk tiga kategori Yang pertama penyanyi dangdut paling ngetop Yuk pilih Bunda Lesti Yang kedua kategori video klip paling ngetop Kita pilih juga Lagu video Sekali Seumur Hidup Bunda Lesti Dan untuk yang ketiga, kategori lagu dangdut Paling ngetop Kita pilih lagu Sekali Seumur Hidup Semangat, jangan lupa voting Dukung penuh untuk Bunda Lesti kejora